Sifat yang keempat iaitu sifat yang kita namakan sebagai inhiraf Inhiraf bermaksud sifat yang condong Ataupun sifat yang miring Bermaksud daripada condong dan miring adalah dia face to one side Apa yang kita maksudkan dengan dia face to one side Yang dimaksudkan dengan miring adalah Dua huruf iaitu huruf lam dan juga huruf ra Daripada huruf lam dan juga ra ini Kita dapat perhatikan Bahawa huruf lam kita menggunakan hujung lidah Tetapi di bahagian tepi sedikit Bukan directly betul-betul hujung lidah, tapi di bahagian tepi kiri atau kanan Maka kita rapatkan ke arah depan gigi kita Dan juga huruf RA, perkara yang sama Maka daripada ini kita dapat melihat Sebutan huruf LAM dengan huruf RA mempunyai bunyi yang agak miring L LA, LA Berbanding dengan kita sebut bahagian depan seperti TA Straight, TA Tapi ni LA, LA Disebabkan kerana sebutan lidah kita tu Kita gunakan bahagian side sedikit Hujung, tepi Begitu juga ra. Kita gunakan side, maka bunyinya mempunyai, mengeluarkan sifat yang dinamakan sebagai inhiraf, iaitu condong. Lam dan juga ra.